Oke okay, di sini udah tenang banget teman-teman ya. Tinggal nunggu gelombangnya di sini. Kita bisa santuy. Ambilin inilah lumayan. Jadiin 1000 seribu dulu lah. Oke okay, semuanya selamat datang di part kedua ya teman-teman. Di sini kita udah masuk ke zona malam. Nanti, strategi apa yang mau Sensei gunakan bisa dilihat sendiri. Oke, sekarang kita mulai aja ya, teman-teman. Hmm. Oke, nanti di Subtitel Indonesia ya, teman-teman. Seperti biasa. Hmm. Oke, wow, wow. Oh iya ya teman-teman. Jadi untuk matahari jadi lambat ya di sini untuk bunga matahari. Suwah suwah. Oke Oke sekarang kita masuk ke zona malam. Di sini untuk sementara kita menggunakan si ini ya. Seperti biasa sensei pasti pakai si kentang sama si ubi jalar. Lalu, di sini ada si Infinity. Nah, di sini ya, yang bagusnya itu si Infinity sebenarnya. Kalau ini buat darurat, kalau udah ke belakang, oke deh, teman-teman. Langsung aja jadi strateginya itu untuk malam bisa dibilang kayak Infinity gitu ya, teman-teman. Kita bisa cek nanti deh ya, seperti biasa ini pakai yang bunga matahari, cuman bisa dibilang ini agak lambat ya, teman-teman. Untuk bunga mataharinya, karena ya siang hari gitu loh. Nah, di sini udah ada ya, kita tenang aja ya, teman-teman. Duh, oh, ini lambat banget, bisa dilihat sendiri. Ini lambat banget ya, ini enggak ada. Oke, baru keluar sekarang ya. Oke, kita pakai ini satu si infinity. Oke, yang penting sih kita yang pertama dapat si jamur ya. Oke deh. Sekarang kita udah mulai menyerang. Tuh, oh, lambat banget ya teman-teman. Makanya harus dapat jamur yang ini. Oke deh, langsung aja. Seperti biasa kita mulai. Nah, ini bagusnya si jamur ya. Jamur kecil ini infinity kita pakainya. Oke, langsung aja di sini seperti biasa Sensei pasti pakai yang ini ya. Ini ini paling gampang. Bagusnya itu nah ini pas zona malam ada si jamur kecil yang nol, nol matahari. Jadi gratisan, bisa dijadiin tumbal juga ini. Oke, biar cepet teman-teman ya, enggak pakai dua garis dulu ya. Jadi cuman satu garis doang. Karena ini paling gampang juga ya teman-teman. Kita langsung aja. Bagusnya itu ada si Infinity nih. Si Infinity ini. Kita terus aja. Ini -in. Nih kalau misalkan ada kuburan biasain ini. Kadang-kadang muncul dari kuburan. Oke, okay, kita serang aja. Nah ini sayang banget. Ah ya udah pakai dua lain aja lah biar cepet. Biar cepet, ininya mataharinya oke. Okay, langsung aja ya, teman-teman. Seperti biasa kita langsung pakai dua lain deh, karena emang enakan pakai dua lain sih. Jadi lebih cepet produksi dari si mataharinya. Nah, ini yang agak berbahaya, biasanya punya cepet, dia punya kecepatan yang bawa koran ini, koran terbalik. Oke okay, deh biar makan kentang aja oke biar cepet kita tambahin aja ini kalau misalnya ini biar jadi tumbal aja teman-teman ini bantuin oke langsung tambah lagi ya si infinity nah bagusnya zona malam tuh kita punya si jamur kecil infinity yang gak habis-habis ya teman-teman Oke, langsung jamur infinity langsung diisi lagi. Terus aja ya, di sini jajaran si Chang Ijo. Chang Ijo, jangan lupa makin sini, makin sini nanti lebih susah ya. Teman-teman, ini ada kuburan, kita pakai ini aja. Oke, di sini langsung majuin aja. Chang Ijo pun diaktifkan kartu Chang Ijo. Oke langsung di sini. Oke cang ijo kita langsung aja. Yang paling penting sekarang itu kita dapat si jamur matahari nanti, ya. Setelah ini. Oke nah ini nih. Kalau misalkan zona malam ya. Kalau yang udah pro udah tahu lah. Pasti. Yang ini nih yang kuburan nih. Kadang-kadang bikin repot. Oke okay, kita ambil semua zonanya aja ya teman-teman pas malam gini Oke okay, langsung aja masih tetap santuy ya ini strateginya masih tetap santuy nah ini jamur malam yang harganya cuman 25 bisa dari kecil sampai gede oke okay, ya meskipun kecil tapi lumayan Oke okay, kita lanjut langsung ke ini ya, Oke, yang kedua. Oke, di sini ada ini ya. Seperti biasa kita pakai dan di sini pakai yang ini. Oke, mendingan pakai si S, mendingan deh. Kalau oh, ini sama yang ini deh. Ini nih sebenarnya harus dipakai ya, tapi kurang kepake juga. Ya udah deh, ini aja. Gak apa-apa. Uh, ini ada oh, 4 cuman empat. Oke, okay, seperti biasa kita santuy strateginya, tapi jangan lupa kita punya infinity nih. Sini nih, oke, okay, kita langsung kita mulai tambahin lagi ya, teman-teman. Oke, okay, kita harus cepat-cepat. Ayo, cepat-cepat! Oh, di sini ada dua ini ya, dua gelombang. Oke, okay, ada dua gelombang. Oke okay, deh, ayo cepat-cepat tapi lumayan nih jamur gini. Oke, okay. oke okay, pertama pakai ini dulu biar nggak keluar semua. Harus dikit-dikit ya teman-teman biar agak lambat. Pada keluarnya oh di bawah udah keluar. Oke okay, sekarang udah mulai kita mulai pakai. Yang penting kita bikin dua garis. Oke, okay, kita bikin dua garis dulu. Ini kita udah mulai pakai juga di sini. Oke, okay, kita tambahin si jamur matahari yang produksi matahari mantap. Oke, okay. kalau kalian pengen, misalkan ngambil zona ini semua, tinggal aktifin si infinity ini ya. Strategi infinity itu yang pakai jamur kecil. Nih semua zona bisa diambil sama dia sekaligus ditumbalin jangan lupa kalau pengen pakai pelindung pakai si kentang ya teman-teman tambahin aja deh biar matiin cepet-cepet oke okay. Oh dapat apa ini Oh dapat hadiah oke okay deh kalau gitu Nah di sini ada yang kuat ya jangan lupa kita pakai ini dulu aja Oke okay, ini udah full ya Mulai kita mengambil semua zona Kita infinity in aja Oke okay, mantap Oke okay, kita mulai Ini ya Ngambil semua zonanya Ini seperti biasa Oke okay, ini harus berdua Oke okay, di sini juga harus Tambah tambah ini munisi Nah, kalau misalkan ini udah tenang ya, teman-teman. Yang pakai topi juga biasa. Oke, di sini buat ini ya, buat penyerang kita nih yang ini. Ini belum keluar sih ininya. Yang kaleng. Yang pakai ember. Belum keluar di sini. Oke okay, teman-teman langsung aja di sini ambil semua ya. Ini kalau ada kuburan jangan lupa pakai si kentang aja biar ini biar lebih enak pas keluar nanti gampang. Oke okay, kita tambahin terus. Ini juga kita tak mulai tambahin aja karena ini udah mulai gede ya jamur kita yang kecil dari gede. Oke okay, mantap. Ini kita tambahin. Oke, produksi matahari kita udah makin greget, ya teman-teman. Makin greget aja. Oke, pakai terus kita ambil semua zonanya. Ini strategi Infinity yang ambil semua area, dan si Infinity itu sebenarnya si jamur kecil ini, teman-teman. Oke, mantap. Oke, kita ambil semua yang ada ruangnya di sini. Oke mantap Terus bertambah Mantap Kita langsung aja ambil semuanya Mantap Gelombang pertama mulai Oke jangan lupa ini bisa ditumbalin ya teman-teman Oke ini mulai tambah satu Oke biar lambat ya Kenapa lambat? Biar ngebantuin si jamur kecil. Jamur kecil nih yang infinity nih, bagus banget. Oke mantap. Oke biarin ya. Ini termasuk bisa ditumbalin juga ya teman-teman. Santuy aja. Nah ini bagusnya ya. Kalau malam itu bagusnya ada yang bisa ngelambatin. Oke, kita tambahin. Biarkan semua area diambil sama si jamur Infinity. Nah, ini nih. Bagusnya si jamur Infinity. Oke, mantap. Di sini kita tambahin ini aja. Oke, si jamur Infinity. Uh, mantap. Semua terisi. Santai aja. Nah, ini ya bagusnya produksi dari matahari ya, teman-teman. Nah, ini. Nah. Biar nambahin semua gitu. Jamur nah, jamur infinity bisa ini juga bisa ditumbalin juga ya, teman-teman. Ini kebantu berkat si es ini ya. Kalau malam-malam lebih bagus pakai yang ini ya. Yang tanaman si Chang, si CS cang ijo. Es cang ijo itu bisa ngebantuin si jamur kecil ini sambil nembak Nah, ini bagusnya ya. Jadi gampang buat menghindarin gelombang. Semua zona udah diambil ya. Oke deh, mantap. Ini si si cherry enggak kepake ini. Si cherry cemenan cuman buat meledakin kalau kayak yang ada yang ke belakang. Oke, produksi matahari kita udah 1200 udah terlalu OP over power ya, teman-teman. Oke okay, tambahin lagi di sini. Udah deh Tinggal ngeliatin aja Come come Udah tenang banget ini Di dalam rumah Tenang Oke okay. Oh kayaknya ini yang terakhir kali ya Oh enggak masih ada Mantep Oke, okay. di sini kita bisa tenang aja ya. Gak apa-apa mataharinya ini kalau misalkan ditambahin terus bisa sampai 2000 teman temen-temen. Kalau saya ambilin gitu, karena jadi infinity ini, jadi strategi infinity. Mantap. Dan ini yang terakhir kali ya. Biarkan yang mataharinya biar nambahin terus. Ini semua zona udah kita ambil. Oke okay, gelombang pertama pun ma mulai masuk. Di sini sayang banget kalau si Cherry nggak kepakai. Nanti kalau misalkan ada yang tentang mati kita pakai si Cherry. Nah pasti kan mati kan itu. Oke. Okay. Oke okay, kita santuy aja. Oke okay, mana yang ini oh ternyata di sebelah sini ya oh ini deh makan kentang dulu oke okay, bisa terus terusan nah di sini sayang banget deh kalau nggak ada nah gitu zonaannya mau diambil kalian ini bom iya iya santuy aja Oke, okay, mantap ya teman-teman. Ini strategi Infinity ya. Infinity ya buat malam lah. Jadi kita tenang. Oh, ini lama banget ya. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ngelamain. Kita ledakin aja. Mantap. Oke, okay, kita dapat si jamur gede. Buat mengganti si jamur kecil. Oke, okay, mantap. Fumish Room Oke, okay, cek Oke okay. ya tahu artinya apa Oh, mengatakan bisnis Oke, okay, membuka bisnis Wah, oh, coba, coba Wah, coba, coba, coba Oke, wah, coba, coba Wah, coba, coba Oke Iya, karena kamu memang gila Oke, okay. oke, okay. oke, oke oke okay. dan dia jualan yang hal yang nggak berguna ya teman-teman <tuk> Gak mau ah nggak mau nggak mau ini kemana ini oh no no no no no kita kembali ya kembali kembalinya gimana ini Oke okay, ini kemana ini Harus yes, beli kali ya Oh harus beli Parah harus beli Ya gak apa-apalah teman-teman, mengharus harus beli gak apa-apa Oke okay. Oke okay. Yes Oke okay. Oke okay. Oke, kita ini ya dapet itu. Nah, ini ada yang pakai pagar. Nah, ini harus diserangnya sama si ini nih. Oke deh, langsung aja seperti biasa. Strategi si ubi jalar pasti dipakai langsung. Ini dipakai lalu pakai si S Nah, ini gak mompan sih kalau misalkan sama si pagar ya, teman-teman. Nah, uh, apalagi udah kali ya, cuman itu doang. Ini sayang deh kalau misalnya ini buat pengaman doang. Oke, langsung aja kita mulai seperti biasa. Kita bikin dua line ya, teman-teman. Oke, oke. Jangan dulu dikeluarin ini si ininya ya. Jadi kalau misalnya udah semua baru dikeluarin semua. Ayo cepat. Mantap. Oh, di sebelah sini ternyata dia keluarnya mana. Ini udah tiga nih, udah tiga. Oke, mantap! Eh, eh, salah, hampir aja. Mana lagi? Ayo dong, ini masih lambat karena masih kecil juga, teman-teman. Oke, kita terus isi. Oke okay, isi terus di atas ternyata udah diserang ya di atas udah diserang oh tidak oke okay, terus oke okay, mantap oke okay. kita terus isi terus jangan sampai semuanya keluar ya ya di sini cuma satu gelombang ya sayang banget teman-teman satu gelombang, yaudah deh, udah keluar, kita keluarin aja. kita mulai keluarin semuanya. Oke okay, semuanya. Oke. Okay. Oke okay, mantap Oke okay, udah keluar semua, tinggal keluarin semua juga. Oke, ini biar masuk aja ke sini. Ini jangan dulu ya, yang gede jangan dulu dipakai. Nanti buat ngeganti si kecil. Oh, ini enggak, enggak usah. Nah, kayak gini dulu ya, teman-teman. Yang kecilnya dulu biar pada keluar, yang kecil biar pada keluar. Oke, mantap. Oke, ini mulai membesar. Yang kecil udah mulai, ini udah mulai berani. Oke, udah mulai pada gede di sini ya. Oke, yang kecil ini kita masuk, kita mulai di sini, mulai panen. Oke, kita mulai bereksperimen, teman-teman. Nah, ini nih yang agak ini ya, harusnya dipakai nah, lawannya Ini, ini lawannya ya. Kalian aja pakai ini, oke. Okay. Kita mulai tambah-tambah semua infinity, kita ambil semuanya, oke. Okay. Oke, okay, kita langsung aja. Ini si kecil, si kecil udah, Pak. Kita pada tambahin dulu si kecil. Oke, okay, Pak. Oh, ini lupa. Kok ini? Oh. Biarin di ini dulu ya. Ya nggak apa-apalah. Nah, gitu. Ini pakein. oke. Okay. Kita langsung ini tambahin, jangan lupa. Di sini para es. Oke, okay, jamur-jamur kita udah pada gede ya, teman-teman. Kita mulai pakai yang es. Di sini yang kecil-kecil cabai rawit harus dipakein ini ya yang gede juga pakai mungkin di barisan ini nanti buat si ini ya yang gede oh iya bener oke okay, deh kita ganti ini yang gede jadi jamur gede oke okay. ini yang kecil ini bisa diganti sama jamur gede ya teman-teman oke okay. ini jangan lupa kuburan harus ditutup. Oke, okay, nah ini nih bagusnya. Oke okay deh, langsung aja. Oke okay, mantap. Ini belum dapat karena cuma satu gelombang ya teman-teman. Oke okay, oke, okay, tenang aja ya. Oh ini lupa belum diganti ya. Oke, okay. kita ganti aja. Ini cuma satu gelombang ini ya. Oke, okay, tenang aja. Oke, okay, terus. Oke, okay, terus. Oke, okay, mantap ini yang bisa ngambil ya, yang makan kuburan. Mantap. Oke, okay, tumbuhan yang mau makan kuburan. Hancurin kuburannya ini. Oke okay, ya, teman-teman. Langsung next ke level 4. Oke okay, kita lihat di sini, oh ada si pelompat ya, ada yang ada yang ngelompat. Seperti biasa kita pakai ini ya. Cuman ini ada ini kita ambil aja jangan lupa. Oke okay, semuanya udah tanpa pakai si cherry ya karena jarang kepakai juga si cherry. Oh udah makin banyak ininya. Ini apa dua gelombang atau satu, apa satu gelombang? Oke okay, ini level 4 ya teman-teman. Mang lebih lama nggak apa-apa. Oke langsung aja ya teman-teman seperti biasa. Oke oke santuy aja. Oke di sini udah dapet tiga. Oh dia paling bawah ternyata. Oke tinggal satu lagi mana? Oke mantap Oke kita simpan. Mm, mm, mm, oke, okay, mantap dapat lagi. Oke, okay, mantap. Oke, okay, terus mana lagi ini dari sini? Oke, okay. langsung isi, isi, isi, isi. Oke, okay. oke, okay, langsung aja ya. Oke. Okay. Yang atas dulu, jangan lupa ini baru ditambah. Oke, okay, langsung mana lagi ini? Oh, di bawah udah ada lagi, Ada muncul. Oke, okay, nggak apa-apa. Oh, di sini udah mulai harus ini ya, karena ini nggak bakal cukup. Kita mulai aja langsung. Yang pertama ya, penyerangan pertama mungkin ya yang kuburannya nih yang bikin ini ya. Oke, okay. ini dulu aja, satu dulu aja, biar sedikit sedikit ya. Oke, okay. nah udah dua. Oke, okay, kita udah punya dua lain. Sekarang kita mulai munculkan teman-teman kita ya. Di sini dia butuh dua. Jangan dulu. Di sini butuh dua. Oke, okay, di sini pakai ini aja. Nah, oke okay, mantap, kita mulai makan ini. Ini si Infinity mulai keluar. Mantap. Oke, okay, makan lagi. Infinity mulai lagi. Oke. Okay. Jamur Infinity tak akan menyerah ya. Oke, okay, kita makan lagi ini. Oke, okay, mantap. Oke, okay, mantap. Ini tambahin lagi. Ini kita makan lagi. Kita ambil semua ruangan yang ada. Ya, teman-teman. Di sini Infinity. Si Infinity dulu biar keluar. Lalu keluarin si S ya. S. Oke, okay, kita makan ini ambil semua jangan lupa ngambil semua ruangannya. Oke ada si pelompat di sini kita kasih aja itu. Hmm. kita tambahin. Jangan lupa. Oh ini makan lagi. Oh di sini ada dua gelombang pakai ini aja si infinity. Oke, si S udah keluar. Oke, Infinity langsung. Oke, oke di sini kita makan makanan aja ya. Mantap. Udah mana lagi nggak ada. Oke, semuanya udah dapet ya. Oke okay. Kita masukin ke depan Ini langsung mulai tambahin Oke okay, si jamur kecil Kamu akan di depan sekarang Menjadi penumbalan Oke okay, mantap Ini kita mulai di depan Biar keluar dulu yang ini ya Yang S yang gede jangan dulu dikeluarin, yang jamur gede yang ini dulu aja. Oke, okay. oke, okay, gelombang pertama udah mulai masuk. Oke, okay. mantap, kita mulai tambahin ininya, lalu pakai sih ini ya, di sini aja. Oke, okay, mulai. Kita ambil semua, oke. Mulai, oke. Langsung di barisan depan, para jamur kecil, oke. Gelombang pertama, langsung aja. Ini di depan, pada di depan, oke. Langsung ambil. Jamur gede, oke. Ini udah bagus banget. Ini strateginya, Uhuhuh. ya. Ini jamur kecil, kamu akan berubah menjadi jamur yang gede. Oke, mantap. Oke, jangan lupa dibantu. Oke, mantap, mantap. Jamur kecil masih kuat ya Ih, mantap banget Oh, langsung dilompati Oke deh Kalau itu mau Langsung aja Oh, ini Si kentang kita ganti aja Pakai ini biar enak pada makan kentang semua di sini ya. mana lagi oh ini oke okay. tenang aja ya di sini lambat. oke okay, di sini udah tenang banget teman-teman ya. tinggal nunggu gelombangnya di sini. kita bisa santuy. ambilin inilah lumayan. jadiin seribu dulu lah. Ini udah dikuasai semuanya Infinity jamur ini Jadi infinity Oh iya lupa harusnya digedein ya Biar lebih enak gitu. Nah gitu Biar lebih bagus lah Biar pada tumbuh yang kecilnya Jadi gede Oke okay, pada gede Mantap Oke okay, mantap Oke okay, mulai membesar semua. Oke okay, mantap. Ya ini ya, gini nih Uah, langsung. Oke okay, kita dapat almanak. Almanak di sini kalau nggak salah buat ini ya lihat yang ada zombie ada apalah Yang baru gimana lah. Tuh cuman gini doang Zombinya apa aja Ya gitu deh Oke okay, ya Dan yang terakhir untuk level kelima Untuk di part kedua ini ya Langsung <tuh> Bagaimana Oke okay. Bagaimana Oke okay, betul Jambi jambi Oke okay, jambi jambi Oke Wala wala Oke okay, wala wala Oh iya harus pakai Palu Oke, Oke, oke Oke Oke Oke Hai Hai Hai Hai uh ada ini Hai Hai Hai Lebih suka ini sih Yang ngambil ini nih uh, Ayo ambil Makan, bong Cah hai cia hai hai oke okay, mantap cia hai hai langsung dah ini eh, makan nah makan kan makan oh dapat lagi mantap mantap mantap mantap hai Hai Hai Hai Hai Hai Hai Oh ini makan dulu dong eh, di sini ada Di barisan depan oh, oh, oh, oh, oh. Berbahaya Ah, eh, Berbahaya Makan Nah harusnya di barisan belakang aja ya Nah gitu Takol Takol dah Takol KB Uh, Ada barisan, barisan depan men oke okay. nggak ada yang ini ya nggak dapet ini Oh ini dia mantap oke okay, mantap eh hey. oh cuman di bawah Ya udahlah makan yang di bawah oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, oke oke langsung kita makan dulu Oke. Okay. Mantap. Oh, di sini keluar. Makan lagi nih Oke, okay, mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Ini makan aja deh bawah. Oke. Okay. Wih, ada yang di sini. Final wave. Ini berbahaya nih. Oke okay, kita dapet yang ini ya. Kita dapat yang buat bikin ini ya. Jadi pihak-pihak kita. Oke okay, mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman untuk part kedua ini. Nanti kita lanjut ke enam sampai sepuluhnya ya. Karena ini waktunya juga udah lebih. Nanti juga mungkin ada yang diedit atau gimana.